Yeah. <laughs> استغفر الله العظيم <سؤال> الذي لا اله هو الحي القيوم وقال قال وأشهد Saya dikatakan kita khusyiyah, mana kabar saya terima nikahnya mas kitalusyandi anak si, bapak untuk saya senyamahat sepuluh ayat Allah rata pembinaan ni dah baru bangun itu dekat-dekat ni. Ni lagi itu dengan baru stabil. Ya. Doa itu orang. pak, pasal pak tinggal dulu dalam keadaan ni.